Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu dan penonton yang berbahagia Mari kita belajar bersama Untuk membuat kelas di Microsoft Teams Yang pertama kita buka dulu Microsoft Teams nya Kemudian kita klik Team Seperti yang ada pada layar Ini adalah contoh kelas yang sudah saya buat Nah bagaimana cara membuatnya Ada cara biasa dan cara cepat Untuk membuat kelas Yang pertama kita klik bergabung atau buat tim kemudian kita klik buat tim lalu kita pilih kelas kemudian kita ketik nama kelas kita misalnya PPKN 11 MIPA 1 kemudian klik berikutnya kemudian lewati nah kelas baru sudah jadi yang menjadi pertanyaan adalah Bagaimana kita memasukkan siswa ke dalam kelas kita? Kita bisa klik tiga titik ini atau opsi lainnya. Kemudian klik kelola tim. Lalu klik tambahkan anggota. Nah, cari siswa yang dimaksud. Misalnya, nah ini bagus Aditya agusto Wardono. Begitu siswa selanjutnya. Kemudian kita klik tambahkan. Setelah kita tambahkan kemudian kita tutup nah ini adalah siswa yang sudah masuk masalahnya adalah bagaimana jikalau kita belum tahu siswanya masalahnya adalah bagaimana jika jikalau kita belum tahu siswanya solusinya adalah kita klik pengaturan kita klik pengaturan kemudian kita klik kode tim kemudian klik buat nah ini adalah kode yang bisa dimasukkan oleh siswa agar bisa masuk di kelas kita. Caranya adalah kita share kode ini kepada siswa, atau kita salin, kemudian kita bagikan kepada siswa. Nah, cara siswa untuk masuk kelas adalah langkahnya sama: klik tim, kemudian pilih "Bergabung" atau "Buat Tim", kemudian kita pilih bergabung dengan tim dengan kode. Nah, masukkan kode di sini. Klik kanan, tempel atau paste, kemudian bergabung dengan tim. Ada notifikasi seperti yang ada pada layar karena ini saya sudah masuk dan saya menjadi admin kelas itu. Namun jika belum masuk, maka nanti menunggu persetujuan dari guru. Ini adalah alternatif pertama, siswa bisa masuk ke kelas Selain menggunakan kode, bisa menggunakan tautan atau link. Caranya, kita kembali ke tim, kemudian kita ke kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu ini ya. Kita klik kelasnya, kemudian kita klik tiga titik ini atau opsi lainnya, lalu kita pilih "dapatkan tautan ke tim", kemudian kita klik "salin tautan tadi". Kita bagikan kepada siswa. Nah, ini adalah tautannya, memang cukup panjang. Kemudian, misalnya saya sebagai siswa, dari link yang sudah di-share oleh guru, kita tinggal klik tautan tersebut. Setelah diklik, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Nah, ini misalnya adalah contoh yang sudah saya simulasikan, kemudian klik bergabung dengan tim, setelah siswa menggunakan dua cara tadi langkah yang perlu dilakukan oleh guru adalah menerima siswa yang sudah join caranya bagaimana, nah saya ada contoh simulasi yang pernah saya buat, misalnya di kelas 12 MIPA 1 -nya ini, kemudian kita klik opsi lainnya lalu kita pilih kelola tim, kemudian kita klik Permintaan tertunda Nah ini adalah contoh jika lo siswa telah join menggunakan cara tadi Setelah ada notifikasi seperti ini Kita klik terima Nah setelah kita klik terima Secara otomatis siswa yang sudah kita terima tadi langsung masuk di kelas kita Nah itu adalah cara normal membuat kelas Kemudian mari kita belajar membuat kelas secara cepat dengan catatan, pernah membuat kelas yang sudah ada anggotanya Dengan kata lain, misalnya kemarin kita telah mengajar kelas 10 MIPA 1 Dan sekarang kita mengajar kelas 11 MIPA 1 Secara otomatis, siswa kelas 11 MIPA 1 yang sekarang kita ajar Siswanya sama dengan kelas 10 MIPA 1 kemarin Bagaimana caranya? Kita klik team Langkahnya sama seperti tadi yang pertama kita klik bergabung atau buat tim Kemudian kita klik buat tim Lalu kita pilih kelas Kemudian kita klik pilihan yang ada di bawah ini Yaitu buat tim menggunakan tim yang ada sebagai template Kita klik Kemudian kita klik kelas 10 MIPA 1 tadi misalnya 10 MIPA 1 Kemudian kita pilih tim setelah kita pilih tim, kita bisa menyesuaikan namanya kelas PPKN, misalnya kemudian kita bisa menyesuaikan salinan dari kelas yang sudah dibuat, apakah termasuk salurannya, kemudian pengaturan timnya, aplikasi yang sudah ditautkan, bahkan anggotanya. Nah, karena kita hanya butuh anggota, kita bisa checklist hanya anggota saja. Kemudian kita klik buat. Jika kita ingin menambahkan siswa juga bisa di sini atau kita lewati saja. Nah, kelas 11.41 .11 sudah jadi termasuk anggotanya atau siswanya. Mari kita buktikan, kita klik 3 titik atau opsi lainnya. Kemudian kita pilih kelola tim kemudian kita klik anggota dan tamu nah siswa yang dahulu kelas 10 MIPA 1 dan sekarang kelas 11 MIPA 1 sudah jadi kemudian kita bisa menyesuaikan kemudian kita bisa menyesuaikan kemudian kita bisa menyesuaikan anggota dan tamu di kelas 11 MIPA 1 misalnya ada akun yang perlu kita hapus bisa yaitu kita bisa klik silang Nah, menjadi 37 yang tadi 38. Kemudian kita mau menghapus lagi misalnya. Nah, kemudian kita bisa mengatur ikon kelas kita supaya lebih menarik, misalnya seperti di uh, kursor kita klik. Kemudian kita bisa memilih gambar default atau yang telah disediakan oleh Microsoft Teams. Atau kita juga bisa mengunggah editan gambar yang telah kita buat saya sudah menyiapkan misalnya kelas 11-1 misalnya kelas 11-1 nah kemudian kita open lalu kita perbarui nah ini adalah kelas percobaan kita jika kita ingin menghapus mudah. Kita bisa mengklik opsi lainnya atau tiga titik ini, kemudian kita klik hapus tim. Kita centang, kemudian kita hapus tim. Alhamdulillah, kelas yang telah kita buat sudah jadi termasuk anggota yang ada di dalamnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.